Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membuat resep puding mawar kaca yang praktis, ekonomis, tapi hasilnya super cantik. Jadi, kalau kalian penasaran cara pembuatannya, yuk tonton videonya sampai habis. Nah, untuk step pertama, siapkan panci lalu masukkan air 600 ml masukkan satu saset akar-akar plain lalu masukkan 2 saset nutrisari rasa anggur boleh ganti rasa lainnya ya kemudian masukkan susu kental manis 2 saset kali ini saya memakai susu kental manis merek Indomilk Jangan lupa juga ya Masukkan gula 2 sendok makan Atau 40 gram Boleh ditambah Atau dikurang soy selera Kemudian aduk secara merata Supaya tidak mengumpat Apabila dirasa warnanya kurang mencolok Boleh ditambah pewarna secukupnya. Setelah merata Masak sambil diaduk Dan tunggu sampai puding mawar mendidih Setelah mendidih Matikan kompor, aduk terus sampai uapnya berkurang. Setelah dituang ke cetakan, saya pindahkan ke tempat lain agar mudah saat menuang ke cetakan mawar. Dan langsung saja ya, saya tuang ke cetakan puting mawar ukuran kecil sampai habis. Setelah itu kita diamkan atau kita tunggu sampai mengeras. Nah kemudian untuk step kedua kita akan buat puding katanya step pertama masukkan 700 ml air 1 saset buttershell setelah itu tambahkan gula lima sendok makan atau 100 gram boleh ditambah atau kurang sesuai masing-masing ya kemudian aduk-aduk sampai merata setelah merata ini akan kita masak sampai mendidih. mendidih, matikan kompor aduk-aduk terus sampai uapnya berkurang lalu siapkan cetakan ukuran 20 cm sebelum menuang adonan udah terlebih dahulu ya dengan air setelah itu kita tata buding mawarnya seperti ini nah lalu kita tambahkan puding kacanya seperti ini ya pelan-pelan saja setelah itu, diamkan 2 menit akar set. Nah, baru kita susun lagi puding mawarnya. Kali ini warnanya berbeda ya, karena tadi kita tidak menambahkan pewarna ungu. Lalu kita masukkan puding setelah begitu seterusnya sampai cetakan penuh. Setelah penuh, kemudian diamkan di suhu ruang sampai set. Nah, setelah set, kita keluarkan dari cetakan, ya, teman-teman. Kemudian, kita hias tengahnya dengan sisa puding mawar tadi. Dan, walaupun akhirnya puding kita sudah jadi, teman-teman, cantik banget, ya, di sini kita bisa jadikan ini jualan ya atau dibuat sukuan ulang tahun bahan-bahannya juga simpel banget hanya menggunakan dua saset putri sari kita bisa membuat sajian yang cantik dan menarik ini dia teman-teman bagian dalamnya sangat cantik sekali ya Mari kita coba potong dan kita icip ya hmm yummy enak banget manisnya pas, super banget apalagi disajikan secara dingin teman-teman wajib coba ya karena resep ini sangat mudah dan recommended banget oke teman-teman, cukup sekian semoga resep kali ini bisa membantu terima kasih dan wassalamualaikum